Ada hewan yang bisa kita pelihara di rumah, ada juga hewan yang tidak bisa atau tidak boleh kita pelihara. Hewan itu umumnya dikelompokkan sebagai hewan buas atau hewan liar. Hewan buas merupakan hewan-hewan yang tidak pernah didomestikasi atau dipelihara atau dibiasakan hidup bersama manusia. Hal ini karena, hewan itu berbahaya atau tidak sesuai habitatnya dengan manusia. Dari penjelasan tadi, kita sebaiknya tidak mendekati hewan buas, ya, teman-teman. Sebab, hewan buas bisa menyakiti kita karena mereka tidak terbiasa dengan kehadiran manusia. Mereka juga bisa menyakiti kita jika mereka merasa terancam atau ketika mereka berusaha melindungi diri. Berikut adalah 7 hewan buas yang paling berbahaya karena bisa menghilangkan nyawa manusia. Yang pertama, Hiu. Meski bisa menyerang manusia, sebenarnya serangan Hiu terhadap manusia terbilang langka. Hewan buas ini mencatat enam kematian dalam satu tahun. Pada tahun 2014, hanya ada tiga korban jiwa secara global yang terkait dengan serangan Hiu. Sedangkan pada tahun 2015, ada enam korban jiwa yang merupakan angka rata-rata. Yang kedua, Serigala. Pinjauan terhadap serangan Serigala menemukan bahwa sangat sedikit serangan tersebut dalam 50 tahun di Eropa dan Amerika Utara. Meski begitu, ada beberapa ratus serangan yang dilaporkan selama dua dekade di beberapa wilayah di India, dengan angka rata-rata memakan korban jiwa hampir 10 per tahun. Yang ketiga, singa. Hewan buas yang dijuluki sebagai raja hutan, ini juga tercatat pernah menyerang manusia. Sebuah studi di tahun 2005 menemukan bahwa sejak tahun 1990, singa telah menghilangkan 563 nyawa manusia di Tanzania, dengan angka rata-rata korban jiwa sekitar 22 orang per tahun. Selanjutnya, Gajah Perlu diketahui, serangan gajah ke manusia jauh lebih sedikit dibanding perburuan gajah yang dilakukan manusia. Menurut National Geographic, pada tahun 2005, tercatat 500 orang per tahun kehilangan nyawa akibat serangan gajah. Yang kelima, kuda nil. Sama seperti gajah, kuda nil mencakat sekitar 500 korban jiwa per tahun. Bahkan, kuda nil dianggap sebagai salah satu hewan paling mematikan di Afrika dan dikenal agresif terhadap manusia. Keenam, buaya Diperkirakan bahwa buaya menyebabkan sekitar seribu korban jiwa per tahun. Dan yang terakhir adalah ular. Pada tahun 2015, gigitan ular mampu menghilangkan lebih dari 100.000 nyawa manusia per tahun. Angka yang sangat tinggi ini menjadikan ular sebagai salah satu hewan buas yang paling berbahaya. Padahal, ular sering masuk ke lingkungan manusia. Karena itu, kita harus waspada, ya, teman-teman.